Eko Sarwanto. Nice. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel si cising apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan tetap semangat dalam outfitnya oke okay, teman-teman kali ini di hari jumat kita berada di kantor gojek karena di Kantor gocek ada event ya, yaitu pasar Jumat Sarwologi, yang dimana ada santan produk-produk yang mungkin bisa meringankan pengeluaran dari teman-teman. Ada oli, ban, dan sebagainya. Nah, seperti apa keseruan dari event ini, digitu terus video ini. itu nah. so, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel CGCG. Check it out! Ya, masalah utangnya akeh Mbak Dina ini. Iya. Ini yang sering dirasakan keluhannya apa, Pak? Keluhannya itu kalau pas enggak punya angin pusing ke kepala itu saya. Seperti itu. Makanya saya ini cek-cek sama Mbak E biar gayeng gitu masa waktu. Impone Mas. Totalnya dia untuk voucher ribu ada 4. Empat. Untuk kocok apa mak? Indo lima ada enam. Kemudian, kemudian kaos persis. bebek, bebek dua. Dua. Sambarnya Satu, satu jose. Tapi bumbai ada 5 Diundi beras dulu ya. Tudi beras dulu. Lima ini dua ya. setengah. beras dulu, kemudian kaos bumbai kau cek persis, yang terakhir persis sampai nyawa. untuk beras pertama Faridadi anang susah dan ketiga anak ya Ya. Di. Kemudiannya kita ya. Suryanto. Ya. Ah. beras yang terakhir. Asep d Asep Itu. itu kaus dan Siapa ini? Hah? ayu Siapa ini? Hasan. Hasan. Hasan. Kaos Gopeng Ntar voucher yang lima puluh dulu yeah. Nur Andra, siapa? pak Nur Andra Novita Rosa Voucher yang ketiga Wino Trisna Nino Nino Nino atau voucher lima puluh Empat Yang keempat Sugeng Arianto Ntar yang kelima Rizky Muh S. Eko Sarwanto. Ah, ya, ya. Kaos persis dua pc. Muh Afif. Kaos. Kaos janger dua. Siapa ini? Siapa? Dina. Bibi. Vivi, Bibi. Bibi. Bibi. Dan voucher seratus ribu ada empat, ada. Soleh soalnya kusta kiri, oke, kena gede gede, kena sok, nolol sok, licin, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Oh singkat nih. Nah, sesuai aku ya, ra populer. yang utama dan dua official mercedes dari versi sertis. Oke, kita cuma pras bena nih. Pipin Rusdi. Pipin Rusdi. Pipin Rusdi. Pipin Rusdi. Pipin Rusdi. Oh, pilihan, pilihan. Pilihan. Eh, informasi pemenang akan diinformasikan Uh, lewat pesan ya Oke okay, teman-teman dengan berakhirnya pengundian hadiah door pada pasar Jumat Sarnoologi kali ini Berakhir juga acara pasar Jumat Sarnoologi Sampai ketemu di pasar-pasar berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Salam sehat, salam semangat, salam satu asma